Rapi di Jakarta, temenin teman-teman ini yang liburan dari Surabaya. cuacanya dingin banget kita lagi nunggu orderan kopi sama ini makanya kacang minumnya kopi kopi rasa kacang ngomong we. yang populer dan terkenal. Jadi kalau main ke Merapi harus mampir ke sini. Disaranin. Bukin Merapi. Banyak tuh. Oh, parkirnya mobil-mobilnya parkir kebanyakan dari luar kota semua. Ini tempat kita dari Surabaya. Mas Tegel uh, ntar malam dia balik ke Surabaya besok mau kerja lagi. Oke, oh, naik Tayo ya. Terima kasih. B Channel, Hello, Rayu Pramista, Amerika, Amerika, Oh, Oh Spanyol, bukan speak Indonesia. Oke, okay. Oke sekian kunjungan kita di Kopi Merapi, sampai jumpa ke kunjungan-kunjungan yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, nya Bye.